Dedek Lesti Kejora di situ tentunya membuat kita bahagia. Para sahabat, ya, kita lihat aja nih, fokus ke lingkaran yang merah. Para sahabat, ya, di situ, Dedek Lesti Kejora sedang memeluk baju kemeja biru, ya, para sahabat, ya, yang tak lain tentunya kemeja Rizky Bilar. Nih, wow, <tuh> kayaknya sudah ketemuan dengan Abang Bilar, ya, para sahabat, ya. Kita semakin dibuat traveling penasaran nih. Mudah-mudahan malam ini dikasih kejutan spesial, kejutan bahagia untuk tentunya kita semua. Farah fans ya, mudah-mudahan kita selalu doakan nih. Untuk idola kita, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran malam hari ini. Untuk selanjutnya, para sahabat kita lihat ya, ada sebuah kabar terbaru di sini. Dedek di Lesti sudah di Indosiar. Dan sedang belajar resik persahabat ya. Di sini kita lihat ini lesti kayaknya sedang duet nih. Di sini tentunya menyanyikan lagu egois persahabat ya. Wow makin gak sabar aja. Belajar resik aja sudah spektakuler banget penampilan dari idola kita ini. Apalagi tampil live persahabat ya. Pastinya suara dari Larsen menggelegar persahabat ya, yang membuat kita merinding nih. Tentunya jangan sampai lupa setengah sembilan persahabat ya sebentar lagi kita akan tentunya menyaksikan kejutan bahagia spesial malam minggu dari idola kesayangan kita. Ini informasi di malam ini persahabat ya. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.